di negara tropis seperti Indonesia setiap tahunnya akan menghadapi dua musim yaitu musim penghujan dan musim kemarau tentunya di setiap musim manusia akan beradaptasi sesuai musim yang dihadapi seperti membawa payung setiap keluar dari rumah pada musim penghujan musim penghujan di Indonesia biasanya dimulai pada Oktober hingga April sedangkan musim kemarau dimulai pada Juni hingga Agustus hal yang sama dilakukan oleh satwa liar pada habitatnya Khususnya buaya yang dapat hidup di perairan dan daratan. Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya. Warga Kelurahan Donan, Cilacap gempar dengan kemunculan seekor buaya yang masuk permukiman. Buaya muara tersebut ditemukan dan berhasil ditangkap warga ketika berada di selokan. Diduga, buaya muara tersebut berasal dari perairan Nusa Kambangan dan muncul di permukiman penduduk melalui saluran air yang terhubung dengan muara Nusa Kambangan. Kemunculan buaya muara yang masih berumur anak-anak itu terekam kamera amatir warga. Warga dibantu petugas Damkar berusaha menangkap buaya tersebut dengan membongkar jembatan di sepanjang selokan, tak hanya jembatan dan selokan, sebuah septi tank juga dibongkar. Warga khawatir jika buaya muara ini membahayakan dan menyerang warga. Setelah dilakukan pencarian beberapa hari, buaya muara ini berhasil ditangkap oleh salah satu warga di ujung selokan. Setelah berhasil ditangkap, anakan buaya muara ini kemudian diserahkan kepada BKSDA Cilacap. Rencananya buaya muara yang termasuk satwa yang dilindungi ini akan dilepas liarkan ke habitatnya. Kepala BKSDA Cilacap mengatakan jika buaya yang muncul di selokan ini adalah berjenis buaya muara yang masih anakan dengan panjang hampir 40 cm dan berat hampir 2 kg. Di lain tempat, seekor buaya juga muncul di kawasan sekitar bibir pantai belakang Masjid Al Hakim, kecamatan Padang Barat, kota Padang, Sumatera Barat. Saat buaya muncul di kawasan pantai Padang, terlihat oleh masyarakat dan nelayan. Kepala BKSDA Sumatera Barat mengaku, belum mengetahui penyebab munculnya buaya di Pantai Padang karena belum ada yang melapor kepada pihaknya. Ia menjelaskan musim kemarau dan peningkatan suhu dapat memicu kemunculan buaya. Fenomena kemunculan buaya muara yang semakin sering terlihat belakangan ini, karena adanya peningkatan suhu udara yang berdampak pada turunnya konsentrasi oksigen terlarut dalam air. Selain suhu, bulan Juli ini dikatakannya buaya sering muncul karena membesarkan anaknya. Ia menyebut di kawasan kota Padang ada masyarakat yang suka mengambil pasir, walaupun dalam skala kecil. Itu mengganggu dan mengundang buaya untuk datang. Seperti yang dapat diketahui, buaya memiliki dua habitat, yaitu pada perairan dan daratan. Pada habitat perairan, buaya sangat bergantung dengan air sebagai media hidup. Tempat yang ideal bagi buaya adalah perairan dengan rata-rata kedalaman 4,5 meter yang mengalir tenang.